Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam sukses dan salam bahagia. Kembali lagi bersama saya Hasan Nawardi, kita berbincang tentang tema-tema sehari-hari kita dari perspektif psikologi, pendidikan, dan agama Islam. Pada sesi ini, saya akan berbicara tentang Tugas Perkembangan. Tema ini adalah kelanjutan dari tema sebelumnya tentang Psikologi Perkembangan Manusia. Setiap fase perkembangan, memiliki tugas-tugas yang berbeda dan tugas-tugas ini harus dijalankan harus dipenuhi oleh setiap individu jika tidak dipenuhi maka akan menghambat fase perkembangan selanjutnya dan akan melahirkan kegelisahan rasa tidak nyaman karena tertinggal dari orang-orang seusianya Sahabat-sahabat ngawas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tugas apa saja e, untuk setiap periode secara rincinya Tentu bisa dirujuk ke buku-buku psikologi perkembangan Tidak mungkin saya akan bahas seluruhnya di sesi ini Secara umum, tugas perkembangan anak Hingga usia kuliah Tugas mereka adalah belajar TK, SD, SMP, SMA, kuliah Itulah tugas belajar yang harus dijalankan oleh setiap individu Tentu di setiap uh, level pendidikan Seseorang tidak bis tidak boleh tertinggal terlalu jauh dari teman-teman seusianya misalnya usia 15 tahun tapi masih duduk di bangku SD ini akan membuat yang bersangkutan merasa malu ya merasa tertekan bahkan bisa jadi tidak mau lagi bersekolah karena badannya yang jauh lebih sudah lebih besar dibanding teman sekelasnya maka dari itu kebijakan sekarang tidak ada lagi mengenal istilah anak tidak naik kelas. Jadi anak akan tetap naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 dan seterusnya. Ketika seorang mahasiswa lulus dari kuliahnya, tugas perkembangan, tugas dia dalam fase ini adalah mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan memiliki penghasilan dan menikah. Ketika seorang mahasiswa baru lulus, ada yang langsung mendapatkan pekerjaan. Ada juga yang mungkin tertunda satu bulan, tiga bulan, satu semester Bahkan satu tahun Dua tahun Beberapa teman-teman mahasiswa Masih ada yang belum mendapatkan pekerjaan Atau masih nganggur ya, Tentu kalau baru satu tahun mungkin tidak terlalu gelisah ya, Tapi ketika Waktu sudah berjalan 2 tahun, bahkan lebih, teman-temannya sudah bekerja. Semuanya sementara dia sendiri, atau hanya dua orang lagi yang belum mendapatkan pekerjaan, ini akan melahirkan rasa minder pada orang itu. Ya, Dan ketika teman-temannya sibuk bekerja, ya dia mau main dengan siapa lagi ya? Karena teman-temannya memiliki kesibukan masing-masing. Karena itu. Se harus diperhatikan sekali oleh teman-teman mahasiswa, ya. E persiapkan skill semaksimal mungkin agar waktu tunggu mendapatkan pekerjaan tidak terlalu lama ketika Anda sudah lulus S1. Di fase ini juga, selain mendapatkan pekerjaan, memiliki penghasilan, Anda juga punya tugas harus menikah. Mungkin ini tidak terlalu. Oh, mendesak seperti mendapatkan pekerjaan Mungkin bisa juga ditunda Namun tetap ada batasnya Dari ukuran kewajaran masyarakat Terutama untuk wanita ya Ketika teman-temannya sudah menikah semua Sementara dia sendiri masih belum Ini akan melahirkan kegelisahan tersendiri ya. Tugas selanjutnya adalah Memiliki anak Memiliki anak adalah sebuah tugas dalam perkembangan Anda Satu tahun belum punya anak mungkin masih dianggap wajar Dua tahun mungkin masih dianggap wajar Di program tidak Sengaja tidak memiliki anak terlebih dahulu Karena ada karir atau pekerjaan yang menuntut untuk itu Tapi ketika Anda sudah menikah Kemudian 4 tahun, lima tahun Masih juga belum memiliki anak Ini akan menjadi perbincangan orang lain Bahkan mungkin orang tua, mertua Anda Akan terus bertanya Kapan punya momongan? Kapan saya punya cucu? Ini tentu pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat mengganggu Bahkan bisa jadi ketika momen-momen per perkumpulan keluarga Membuat mereka-mereka di usia lima tahun pernikahan belum punya momongan Agak sedikit malu bahkan tidak memutuskan tidak menghadiri pertemuan-pertemuan keluarga Karena khawatir akan ditanya kapan memiliki momongan Piro selanjutnya juga yang harus sekali diperhatikan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat, terutama yang ada di fase ini adalah ketika sudah punya anak, fase selanjutnya mungkin di usia menjelang pensiun ini ya, anda punya menantu dan punya cucu, ya, ini masih masih jauh dari periode saya, ya. Tapi periode-periode mungkin usia 55 atau 60 tahun, tugas perkembangan mereka, kepuasan diri di usia ini adalah ketika anaknya telah menikah semua dan telah memiliki mom, cucu. Ya. Bisa? Teman-teman perhatikan apa yang diobrolkan ibu-ibu ketika arisan, ketika ketemu satu sama yang lain. Yang mereka tanyakan adalah, sudah punya mantu belum? Kapan menikahkan? Kapan kami diundang? ya Wah. Dan biasanya seorang ibu akan sangat bangga ketika menjelaskan bahwa anak pertamanya nikah dengan si ini, pekerjaannya ini, udah punya cucu sekian, ya... Dengan berbagai keberhasilan, keunikan, keunikan anak-anaknya, cucu-cucunya, ini akan menjadi sesuatu amat sangat membanggakan bagi para orang tua di usia ini, ya, karena itu. Bagi teman-teman yang masih ada di fase eh, remaja, ya, dewasa-dewasa eh, atau dewasa awal, ya, ketika sudah selesai S1, memiliki pekerjaan, ya, jangan tunggu terlalu lama untuk menikah. Segeralah menikah, karena selain untuk memenuhi tugas Anda di fase itu, ini juga memenuhi sekaligus untuk memenuhi tugas kedua orang tua kita. Dan jangan terlalu lama menunda memiliki anak karena anak Anda menjadi kepuasan tersendiri bagi mertua dan kedua orang tua kita. Selamat menjalankan tugas perkembangan masing-masing. Dan untuk sesi ini saya akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bermanfaat, tolong like, subscribe, komen, usulkan kira-kira tema apa, kritikannya apa, silahkan disampaikan dalam kolom komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bermanfaat bagi orang lain. Walhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ilaqwamit thariq warahmatullah wabarakatuh